Belajar bersama-sama yaitu matematika dengan sifat pengerjaan hitung pada bilangan bulat Untuk siswa kelas 6 semester 1 Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ada dua Yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif ini ada contoh sifat komutatif komutatif atau pertukaran tempat 3 tambah 4 sama dengan 7 berapakah 4 tambah 3 jadi kalau 3 ditambah 4 itu sama dengan 7 namun kali dibalik tempatnya semula 3 di depan sekarang 3 di belakang 4 tambah 3 berapa hasilnya Nah, jika hasilnya sama Maka penjumlahan bilan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif Namun, jika tidak, maka tidak bersifat komutatif Sekarang kita coba untuk latihannya Ini contoh 50 ditambah 25 Sama dengan 25 tambah 50 Apakah sama 50 tambah 25 Dengan 25 tambah 50 50 tambah 25 Hasilnya adalah 75 Sedangkan 25 tambah 50 Hasilnya adalah 75 Berarti 75 sisi kiri ini Dan 75 sisi kanan adalah sama Maka inilah yang dikatakan sifat komutatif Jadi 50 tambah 25 itu hasilnya sama dengan 25 tambah 50 Ini pembuktiannya Jadi 50 tambah 25 sama dengan 25 25 tambah 50 maka penjumlahan termasuk sifat komutatif contoh 2 sekarang pada pengurangan 50 dikurangi 25 apakah sama dengan 25 dikurangi 50 jadi 50 dikurangi 25 ini untuk sisi kiri dan sisi kanannya dibalik tempatnya 25 dikurangi 50 Apakah nanti hasilnya sama dengan 50 dikurang 25 hasilnya adalah 25 Sedangkan 25 dikurangi 50 adalah Negatif 25 Jadi Apakah sama 25 dengan negatif 25 Jawabannya adalah tidak sama Maka Pengurangan Tidak Termasuk sifat Komutatif Pada bilangan ini Jadi penjumlahan Komutatif namun Pada pengurangan Tidak Karena hasilnya tidak sama Maka kesimpulannya adalah Ini tadi disuruh menyimpulkan Sifat komutatif terjadi pada penjumlahan dan bukan pada pengurangan Jadi, komutatif terjadi pada penjumlahan, bukan pada pengurangan Sampai sini jelas, kanan Jadi, kalau sisi kiri dan sisi kanan hasilnya sama Di balik tempatnya maka itulah sifat komutatif namun kalau hasilnya tidak sama maka sifatnya bukan komutatif jelas? kita lanjutkan Sekarang yang sifat kedua adalah sifat asosiatif 3 tambah dalam kurung 4 tambah 5 kurung tutup sama dengan, Maka kita ingat Kalau mengerjakan ada kurung Kurungnya dikerjakan terlebih dahulu Maka 3 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 9 3 tambah 9 sama dengan 12 sekarang berubah kurungnya kita rubah Semula yang dikurung 4 tambah 5 Sekarang dikurung 3 tambah 4 Apakah 3 tambah 4 ditambah 5 sama dengan 12? Nah jika hasilnya iya Maka ini sifat asosiatif Namun kalau tidak maka bukan sifat asosiatif jadi kita coba 3 tambah 4 adalah 7 7 tambah 5, 12 ternyata sama Kita coba contohnya Dalam kurung 11 tambah 9 Ditambah 30 Apakah sama dengan 11 ditambah 9 tambah 30 Ini yang dikurung adalah yang depan ini yang dikurung adalah yang belakang maka dikerjakan dulu nanti yang di dalam kurung 11mbah 9 sama dengan 20 diturunkan 30 sama dengan 11 diturunkan dan 3 tambah maaf 9 303939 20 tambah 30 sama 50. 11 tambah 39 adalah 50 Ternyata kurung depan dengan kurung belakang Angkanya sama berubah tempatnya Inilah yang dinamakan sifat asosiatif Yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu Nanti hasilnya sama atau tidak Kalau ini sama Maka Penjumlan 11 tambah 9 ditambah 30 ini merupakan sifat asosiatif karena ini hasilnya sama dengan Contoh kedua 11 dikurangi 9 kurung tutup dikurangi 30 Apakah sama dengan 11 dikurangi 9 dikurangi 30 Ini dikerjakan 11 kurangi 9 2 dikurangi 30 diturunkan sama dengan 11 turun dikurangi 9 dikurangi 30 sementara negatif 21 apakah hasilnya sama? negatif 28 yang sebelah kanan adalah 32 ini negatif 28 32. Maka hasilnya sama atau tidak? Tidak sama Maka ini bukan sifat asosiatif Nah kesimpulannya adalah Sifat asosiatif terjadi pada penjumlahan Bukan pada pengurangan. Ingat-ingat Asosiatif terjadi pada penjumlahan Bukan pada pengurangan Dua sifat Komutatif dan asosiatif Pada penjumlahan sudah jelas? Iya Kalau komutatif tadi adalah Pertukaran tempat Yang asosiatif ini adalah Penggunaan pengelompokan ini Dikelompokkan Dalam kurungnya Sudah jelas anak-anak? Iya, terima kasih telah bersama kami untuk selalu belajar bersama berbagi ilmu sitra semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, eh, sematkanlah untuk memberikan subscribe like dan bunyikan lonceng. Terima kasih kebersamaannya. Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.